Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin. Apa kabar semuanya? Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat Walaafiat, hari ini diberikan kebahagiaan Lahir dan batin Jika yang sedang terkena musibah Atau terkena penyakit Atau sedang ada hal-hal yang diharapkan Semoga lekas Allah cabut Dan Allah kembalikan sesuatu yang lebih baik lagi Amin, amin ya alamin. Mohon izin dalam kesempatan video ini Saya Alex Alekhuddin, rekan-rekan sudah banyak mengenal sebagai alek mandar alek go fleet alek fleet alek rental ya, alek outsourcing ya alek apalagi dari bogor saya kirimkan video ini melalui youtube channel yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang mendapatkan link dari broadcast Whatsapp yang saya berikan yang Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah Membukanya, mohon izin Tolong di subscribe, ya dalam kesempatan ini uh, Saya ingin memperkenalkan satu konsep Bisnis yang sebenarnya sudah teman-teman Kenal semuanya, jangan di skip dulu Jangan di skip dulu, langsung aja Saya sampaikan, buat rekan-rekan Sudah tidak asing lagi mendengarnya Buat teman-teman yang mendengarkan saya Dan saat ini sedang menjalankan bisnis transportasi Mitra masih banyak Atau apapun bisnis Teman-teman punya kenalan, punya mitra yang banyak Punya teman-teman yang sukses Amin ya robbal alamin Satu yang dibutuhkan sama mereka Dan kita juga sama Ketenangan Karena banyak seringkali Orang semakin tinggi, semakin sukses Semakin banyak hartanya semakin banyak jobnya Bukan semakin tenang Bangun pagi, pulang malam Bangun pagi, pulang malam Hampir sedikit waktunya untuk menikmati buat diri dia. Makan, buru-buru. Bersama dengan keluarga, tidak tenang. Apakah ini kehidupan yang kita inginkan?